Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Inilah keistimewaan yang bisa didapat bagi pemberi takjil. Dari Zaid bin Halid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, Siapa memberi makan orang yang berpuasa? maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Bagi yang memberikan takjil bagi orang yang berbuka puasa juga dijanjikan jalan menuju surga. Dari, Ali radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi S.A.W. bersabda. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah. Nabi alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan salat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis Riwayat Tirmidzi saat orang yang berpuasa berdoa ketika diberi takjil untuk berbuka, kita pun akan mendapatkan keberkahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda. Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak, yaitu pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa orang yang tersalimi. Ketika berbuka adalah waktu terkabulnya doa, karena ketika itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 2526 dan Ibnu enam 16 per 396. Syekh al-Albani mensahihkan hadit ini. Semoga bermanfaat.